ready? Oh, yes. Pakji. Hey. Gimana kabar Pakji? Baik, baik, baik. Lumayan. Jauh gak ke sini, Pakji? Ke sini numpang ojek tiga kali. Aku <laughs> langsung, langsung, langsung ya? langsung langsung langsung. Strike ambassador. <laughs> Itu kan Gojek bukan ojek. Oh, yeah. oh <laughs> iya. Enggak lah, enggak apa, apa lah. Asik. Aku buka nih Pakji. Siap. Makasih ya, Pakji. Aman Gak apa-apa ni sekarang buka ni Buka baju <laughs> <laughs> Ya ya ya, ya, ya. Lu dua bersik Wow! Eka Rock Susah sekali loh nyari orang ini, ini Bener-bener <laughs> menghilang-hilang di dalam dunia persilatan nih. <laughs> Baju gimana kabar Baju? Baik-baik-baik Apa yang gue panggil? Aku panggil kayak K aja ya? Ah uh, panggil John aja Oh iya yeah, John <laughs> Kegiatan lagi ngapain aja? Kegiatan nih? sekarang tidak banyak yang penting sih Saring paling ngurus clothing itu aja Clothing-an? Ya, clothing. Oh clothing-an diamond ride Diamond ride ya diamond ride. Karena dulu jadi sampingan, sekarang karena jadi, jadi utama <laughs> kerjaan utama Akibat? Akibat plan demi, demi. <laughs> Banyak yang dihajar ya? Banyak Tanang, ya. kiri, muka, belakang Ah, semua diajar sampai atas, bawah dan wuih Tapi selama ini paling jarang tampak loh dari semua loh Kalau aku masih lihat, ya. yang lain masih ini, ini uh. Mas Boy kemarin baru selesai kuliah. Ya, kan? kuliah. Jadi kalau ya kalau Bobby tetap dia jadi atlet tuh tetap dia. Atlet, atlet ya. Atlet ya. <laughs> nah, Pak Ika kemana aja nih jadinya? Selain selain, selain ngurusin bisnis, memang pure atau Enggak, Saya paling sekarang agak lebih santai ya karena kemarin disibukkan dengan uh, kegiatan di band ya. Jarang di rumah kayak gitu uh, karena touring. Dan ya sekarang lebih merelaksasikan diri, ya. lebih agak santai sih. Ya masih kerja masih di kerjaan IT juga saya masih ada. Ya. Tapi uh, semua keluarga sehat semua sehat sehat, sehat, semuanya. sehat semuanya. Terus uh, beberapa saya juga jadi KOL juga. Uh. Ya di beberapa. Ya beberapa. Ya, jadinya project, ya. Project, gojek. Ya, Gojek ya, Yamaha, Yamaha. Gitu. Ya. Ya. Yang aku dengar lagi nanti ada baru lagi katanya masuk. Itu udah udah tapi kemarin katanya udah di podcast kan. Yang di mana? Bandung itu yang dari salah satu rokok-rokoan. Oh, yang itu. Oh, kemarin jadi ini aja jadi bintang tamu di acara rokok untuk apa ya? Acara itu di Bandung rokok. kan? Bandung ya. ya. Anak-anak Bandung ngasih tahu Anak ya, iya, <laughs> yeah, yeah. iya, konsultan, konsultan mana, anak sana ngasih-ngasih tahu, mana, mana, di sini mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana, bilang, <laughs> karena <laughs> beberapa kali diundang saya lagi di Bali, mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana, aduh, wih, ada yang oh. gini lah, wi ini apa nih, aduh, wah oh, iya nih, boleh boleh boleh, ini salah satu bintang iklannya, oh, jagir, oke, okay. okay. ada di Baliho Baliho nih. <laughs> ada di Beloso mau, ada dong, oh. ini namanya kak kopi jagir, oh, ini ada, nanti ada spesial kak, bingkisannya kak, oke, okay, terima ah. kasih banyak, jadi ini masih test case publishing, okay. jadi belum untuk publik masih untuk internal, masih untuk internalnya yeah. namanya kopi jagir kopi oh, jagir bijinya ya yeah? mau oh, biji kopinya bukan biji sembarangan biji jagir <laughs> bijinya jagir item-item itu mantap kopinya tapi okay. Ini, ini kopi apa ya? Dari dari biasanya dia tuh dari Singaraja Banyu Atis. Oh. Enak rasa kopinya sekat. Tapi bukan menyedis kan? Bukan, ini bukan kopi. Jagir kopi. Jagir kopi. <laughs> Pasti ada. <laughs> <laughs> Pasti ada, semua ada. Kak, hmm. ya. nah, aku dengar sekarang Diamond Red kan mau apa? Mau NFC. Iya, betul. Itu ke 25 ya? Eh, ke 9, ke -9. ya. <laughs> ya, <ke> 9. <laughs> Itu rencana mau ngapain aja tuh? anniversary-nya itu. Anniversary Daman Ride yang ke-9 sebenarnya nggak ada perayaan karena kita terbatas ya sekarang ya. Ada PPKM apa-apa, nas beda, nas kleng gitu loh dan hmm. akhirnya kan bagaimana kalau kita dibungkus. Jadi ada package-package kita bikin package khusus seri anniversary gitu. Oh, kayak model-modelnya apa ya? Yang ya. Istilahnya di, di box set lah. Box, set, box set, ya. set lah. Jadi di box set itu ada kaos, ada tapi dibuat khusus untuk anniversary ini. Boleh dikasih tahu harga berapa? Harganya oh. belum kita publish. Oh. Uh, yang jelas untung banyak lah. Uh. banyak untung yang beli maksudnya. Oh, iya. Karena dengan dengan membeli produk kaos, produk Jadi itu ya, dengan saya dapat ya, ini. Iya, include-nya banyak itu oh. ada stiker, ada ada kaos, ada topi, ada badana, ada.. Pokoknya ada, ada semua. Pokoknya satu semua package, ada ya. Ya, ya. Ya. Ya, belum kami publish tapi nanti ya. pasti. Rencananya? Tanggal? Rencananya uh, paling lambat akhir Juli ini. Anniversary-nya berarti tanggal berapa di.. Kita nggak.. Saya lupa. Waktu saya bikin clothing pokoknya itu 9 tahun yang lalu. Ya.. ya jadi momennya kemarin kita mau ambil Juni. Tapi mundur lagi karena persiapan. Hmm. Karena produksi dan lainnya, jadinya ya kita... Tapi kan bikin tempat baru lagi kan sekarang? Oh, itu di jalan? Di jalan Padang Lui, Padang, Padang Lui. Lui Dalung, sebelah Miko Bear. Miko beruntung ya, sebelah Anamu Daman Drive. Jadi Jusur. naik ya Kita Kita yang beruntung. Masa sih? Karena setiap bulan, saya selalu uh, paksa pegawai-pegawainya beli baju saya. Oh... Jadi, ayo sekarang... Tanggal muda, ayo, Ih, banyak kawenya, ya lumayan lah. Dan selama pandemi juga Diamond Ride kami sangat aware dengan ini apa namanya, dengan kelangsungan uh, produksi dengan vendor gitu. Jadi dari awal pandemi kita sudah diskon 50 persen set all item. Uh, sebelumnya kami berpikir itu sebenarnya mungkin kayak, mungkin bisa rugi, tapi ternyata tidak ya. Masih ada masuk, cuma itu kelangsungannya udah hampir 2 tahun. Sekarang pandemi udah mau 2 tahun, hmm. itu masih jalan. Awalnya kan mikir, udah biar kita tetap aja produksi, dan semua yang yang berhubungan dengan itu, vendor dan segala macamnya, tetap ada. Jadi kita masih dis -dis dengan diskon 50%, Astung, Carla masih ada, masih ada, masih ada. ya, masih jadi bisa bertahan, masih bisa hidup. bertahan ya, karena ya, kan? dengan harga aslinya uh, tetap idealis. Kayaknya kita belum bisa, karena masa pandemi ini sangat menyiapkan, Kalau, kalau, kalau selain, selain urusin bisnis, ada urusan lain enggak? Kayak modelnya masih berkarya di musik, atau mungkin main film. Mungkin main <laughs> film, oke okay. Tawaran yang baik, mungkin Jagir Film Production <laughs> Siapa tahu kita Siapa bikin tahu film Film-film ini kan? <laughs> ya kan? Bukan biru ya? Enggak, Merah berarti ya hijau putih Kayak, <laughs> kayak partai <laughs> Jangan lah, Bahaya Belum, tuh. saya lebih ke, itu ya saya bilang relaks saja apa yang ada di depan saya sikat aja gitu Dengan berpikir masih ada, oh ini karakter saya, saya pakai jadi bukan bukan asal sikat aja gitu. Jadi oh ini seperti kayak Ayama masih di motor. Gojek saya memang penggemar gojek. Ya, ya, ya. Ada di situ. Dan ini juga bukan pas pandemik sebelum tahun lalu nya juga saya ada kerja sama gojek. Iya dari tahun 2018, 2018 ya. ya. K, ini netizen kita namanya Bomberman dan Bomberwati. Bomberman dan Bomberwati. Iya. Yeah. Bomberman dan Bomberwati. Kita mau nanya nih kalau sosok Eka dengar kata bom itu ngap ke gimana bom eh ya. uh, pikiran saya satu bom bali ya. dua bom bonus bom, bom bonus <laughs> itu bum itu tuh. bukan <laughs> bom itu dibaca oh, bum itu. <laughs> itu itu bum <boom laughs> ke mana kalau bom <laughs> misalnya ada bom di Tiara bodo wah oh. mau bom, bom bonus <laughs> <laughs> kalau kata bom ini di sebuah singkatan kalau diuraikan, kalau menurut versi eka apa? BOM ya. BOM itu sesuatu... Enggak, nih sebuah singkatan nih guys Aduh Sebuah singkatan BOM, kalau dipanjangin, kalau versi eka apa artinya? Ba Biar e kita masuk dalam kamus oh, lagi Oh gitu? Iya ada. BOM, iya. banyak orang modar Weh, yeah. <laughs> pandem weh, pandem meh, <laughs> banyak orang modar Masuk, masuk, masuk, masuk, <laughs> masuk, masuk, masuk, masuk, masuk, masuk. <laughs> Aku ada beberapa pertanyaan, pertanyaan titipan titip yang oh, di mana iya nih, nih. Jadi yang yang cocok bayarannya, aku ambil, <laughs> enggak cocok, aku tinggalin, enggak mau tanyain. Iya hmm. <laughs> kan? Hmm. Bih. pertanyaannya enggak gini, enggak, enggak, gue banget iya. <laughs> Tapi ada sih beberapa yang asik. Oke, okay, oke, okay, silahkan kita setelah. Seperti hmm. gini, hmm, oke, okay. kegiatan sehari-hari. Saat baru bangun tidur ngapain? Bangun tidur Gue terus mandi Enggak, <Gülüyor> <Gülüyor> <Gül> enggak itu Mandi <Gül> <Gül> <Gül> Kalau bangun saya paling minum air dulu Minum air Karena saya sejatinya Punya terapi air putih hmm. Karena pada saat baru bangun Kita perlu banget air putih Minum air putih, tunggu setengah jam lah, hmm. Setengah jam, terus sejam Baru sarapan itu itu harus setiap hari Karena air putih bagus banget untuk mengembalikan Ternyata, memang Untuk ya. apa? Langsung uh, uh. melancarkan darah Habis itu ya pegang handphone Lihat, <laughs> <laughs> ada DM gak nih? Wih, <laughs> <Uy>, gini <laughs> banget Tapi itu occasional, occasional. Jadi yeah. uh, misalnya ada hal-hal yang harus saya kerjakan Saya kerjakan dulu Kak, ceritain dong pengalaman paling menarik saat-saat manggung pasti kan kangen panggung pasti, pasti punya pasti. punya kenangan pasti. kenangan yang wih berapa tahun tuh eh. sih berapa tahun ya dua tahun 25, 25 tahun, tahun ya dua tahun uh itu masih perunggu tuh kalau silver tahun. kan 50 tahun iya eh lima emas emas oh berarti silver silver silver <laughs> silver soul <laughs> nah pengalaman paling menarik saat manggung apa Kalau paling paling teringat dalam dalam bayangan dalam wah itu itu pengalaman gue paling asik tuh. Sebenarnya banyak sebenarnya e, pengalaman-pengalaman di band tuh yang e, apa namanya yang memiliki kadar yang sama untuk diceritakan tuh. Karena setiap kota itu kita memiliki pengalaman yang berbeda. Hmm. Misalnya di daerah luar Bali karena kita kan SID juga mainnya di luar Bali, kebanyakan iya. sampai Jadi, luar negeri lagi ya. E, negeri mana nggak tahu lah. Iyalah, kecuali ya Astungkare lah. Uh, banyak misalnya, jadi udah kayak ini udah pernah dijalani, jadi pengalaman-pengalaman apa ya? Karena sudah tahun-tahun belakangan kita udah Tidak udah ada, jarang manggung, jarang uh, aduk Sempat di, apa namanya, sempat dicekal dicekal Sempat di gargoyan, memang benar uh, sih uh, Tapi kan dari mulai awal-awal, mungkin, mungkin Waktu-waktu sebelum jadi SID seperti uh, sekarang kan uh. Mungkin itu yang paling menarik, karena masih merangkaknya ini Oh, it, itu kan kita sebenarnya awal-awalnya kan kita mai, manggung di di apa namanya di Kute ya. Hmm. Kita dibikin acara oleh majalah debit dulu namanya. Hmm. Majalah debit itu karena band lokal itu jarang sekali yang membawakan lagu sendiri ya di luar ya di, ya, di, zaman, Koti, zaman ya, itu, di iya. itu sangat jarang sekali bisa main di bar itu. Ada pada suatu saat itu ada. Satu majal, majalah debit itu membawa kami ke main di Barbar -bar itu Jadi Memang ah oh, inilah Apa namanya Mulailah sesuatu, buat, ah, sesuatu oh, ini, ini dunia ya, baru nih kayaknya, Dunia lah. baru Walaupun yeah. mainnya jam 12 malam itu nggak masalah enggak masalah Wih ini, gitu. ini bawa lagu sendiri uh, lah Bawa lagu sendiri Bawakan lagu, bawa lagu yang tidak biasanya dimainkan di bar yeah, Seperti yeah. itu kan Suatu yang something lah <laughs> Kalau apa namanya cerita yang paling terburuk saat manggung terburuk saat manggung itu justru kalau saya yang masih ingat itu adalah pada saat bom Bali dua oh itu dua ribu dua dua ribu berapa eh, itu dua ribu satu dua ribu dua itu kan bar, bom Bali satu yang kedua itu dua tahunnya ya kayaknya. dua ribu dua belas eh dua ribu empat dua ribu empat ya dua ribu empat ya nah Nah, itu ceritanya kan kita akan manggung di Pantai Kutu hmm. Jadi pada saat itu kita akan manggung di Pantai Kutu Udah cek soundnya siang udah Tiba-tiba? Check sound siang Pada saat mau berangkat sebenarnya uh, Saya ada, kan kita uh, secara Nanti. profesional kita ada, ada, ada traffic ya yeah. Ada traffic, jam segini berangkat, jam segini berangkat, jam yeah, segini berangkat yeah, yeah, yeah. Nah, pada saat jam saya mau berangkat udah siap-siap dengan waktu. Udah kebetulan, kita di SID, walaupun peri-peri punk rock, kita sangat ya yeah. nah, sangat mikir waktu tuh karena kita menghargai waktu sekali. Yeah, yeah. Kita pas saya mau berangkat dari waktu itu tinggal di Dalung saya, tinggal di Dalung, mau berangkat ke Kutu, ada SMS dari dari manajemen, jangan berangkat, ada bom di kutu. Itu sudah meledak bomnya kan? Itu sudah meledak Iya, iya Pada iya. saat Saya berkeinginan pada waktu itu Ah, saya mau main ke kekutu Ah, mainnya agak du, uh, Berangkat earlier aja Ya, berangkat, lebih berangkat duluan Lebih nah, duluan Biar ke... karena, karena memang saya diselamatkan oleh waktu guys Seperti itu, jadinya Ya, diselamatkan gitu. Jadi Kalau misalnya saya berangkat uh, duluan, Jam segitu duluan Saya ngitungnya Sampai di Kuta Square itu di situ meledak hmm. tuh ya, bomnya ya. kan bomnya di Peter Square ya, ya apa restoran Raja Raja, Raja Raja ya, ya. pas sekali waktunya jadi di situ sangat bersyukur sekali terus pas bom Bali satu juga uh, kita lagi-lagi di, uh, diselamatkan awalnya karena itu studio kita kan di depan hmm. depan Pedis itu ya. depan hmm. Pedis itu uh, kita biasanya latihan itu pas malam minggu ya. nah, kenapa entah kenapa kita majukan jadi malam Sabtu. Hari ya, ya, ya, ya. Jumatnya. Ya kalau malam Minggu selesai. Nah. Ya. Lepas oh, sel oh sel data itu jam, jam jam ledak bomnya itu berbarengan. Biasanya kalau habis habis latihan kita biasanya duduk, duduk di depan. Di depan pedis itu di depan hmm, bom. Ya. itu Ini belum pernah ditanyain sama siapa-siapa tuh kan? Ceritain belum paling cari cara ngomong-ngomong gini aja. Ah. Apa, apa Mungkin dulu pernah, tapi ya. udah lama sekali. Kalau kalau dicari sebelum, kalau misalnya kita malam minggu, latihan udah habis. Udah selesai, kan? karena itu udah rata, itu sampai jalannya cowok. Iya, karena pada situ jadi pas malam minggu, kita nggak dimajukan ke malam satu latihannya hmm. karena pas sekali di depan bom itu. Kalau ada, cerita-cerita agak mistis, kan? Tentang perjalanannya, saya ini. Mistis, iya. oh banyak, eh, ya, banyak mistis. Kalau Bobby ada, udah, udah ngomong deh mistisnya, udah, -udah ada ada nah. di Bobby, udah Ini loh, jadi sesuatu perjalanan, memang SID ini memang mungkin istilahnya kalau kita di Bali kan sekali niscaya, sekali niscaya jadi dunia dan yang iya. di luar dari logika ya. Mistis itu ada beberapa tapi yang pengen saya ceritakan itu pas. Ada namanya penyanyinya Risa Saraswati ya. Oh Risa Saraswati nah, orang itu iya, iya. Yang, yang punya YouTube iya. itu iya, loh Ya ya ya. Nah biasa uh, pada suatu ketika dia tuh sering jadi hmm. uh, bintang tamu menyanyikan lagu sunset di tanah Anarki, karena iya, kita iya. selalu nyari nyanyi karena ada ada ada ada link ke sana iya. menyanyilah lah. Si Saraswati di, saat, di, di daerah sekitar Jawa Barat itu. Hmm daerah Jawa Barat entah kenapa pada saat dia dia kan memang disukai sama itu, ya, itu. Ya, mungkin <coughs> ya. disukai apa magnet gitu ya. ya entah kenapa di atas panggung pada saat dia nyanyi tuh ramenya udah saya ngerasainnya udah waduh ini antara yang kelihatan sama nggak kelihatan nah, ini itu kok ramai <laughs> sekali jadi musiknya hingar bingar kayak gitu musiknya megah gitu tidak, -tidak seperti biasanya Setelah itu saya tanya sama teh teh, teh Siapa aja ada di dalam? oh di atas panggung rame. Mas, <laughs> terima <laughs> dia yang bisa lihat ya kan. Oh, iya dia agak-agak gini lah. Cuma kita ngerasain gitu. Aura, -aura apa uh, namanya? Aura-aura uh, gitu, aura. gitu. Aura. Terus ada satu pengalaman lagi. Kita lagi tur Jawa Timur. Hmm. Kita, uh, kita daerah main daerah Jawa Timur di sidoarjo. Oh sidoarjo. Nah, daerah sidoarjo. Di situ tidak ada hotel penginapan biasa tidak sih, penginapan bener. biasa yeah. jadi kita sama panitia ditaruhlah di sebuah seperti hotel penginapan seperti hotel seperti padahal penginapan, dia penginapan dia kita dia nyampe dia di losmen di sana banyak. ya yang. seperti itulah lost man banyak luas sekali ya luas baru masuk udah green udah kerasa ada apa ini gitu ya hmm. udah tapi teman banyak ngantuk kan kita keliling yeah. jauh ya. timur nah, ngantuk udah. kita masuk aja tidur dari dari lihat suasana hotelnya itu sudah mulai kok semua keramik <laughs> Semua keramik, baru lihat ada kamar kok ada kerangga. Kok ada kulkas medis. Wah, kayak gitu kan. Rumah Jadi, rumah wah, ini bekas rumah sakit kayaknya. Iya. Jadi kita ngumpul lah sama anak-anak kru oh. saya. Nanti coba tanya sama <laughs> anak kru kalau Sama anak kru ada tulisan ditutup kok sama kain. Wih tidur sama kain. Ini semua tahu nih nah, anak-anak. Ya? Ini kain. ini anak-anak semuanya pada bertanya-tanya. Banyak pertanyaan-tanya kok kok aneh ya itu ada keranda, yeah. ada kursi dorong, yeah. ada ini. Yeah. Kan ada kain itu di tidur pelang nama baru buka set klinik bersalin. <laughs> <laughs> ya, jangan abortus, minta, ya jangan tempat abortus Kita kita minta bina hotel. Jangan tempat aborsi, Mungkin, tapi <laughs> di situ ada ada kantor, kantor apa ya? Uh, LAPINDO, ini. lapindo. Hmm. Jadi, di situ ada kantor apa lapindo? Gitu mungkin, <laughs> atau mereka pengen di situ atau gimana? Gak tahu, Kak? Yes, apa alasan membuat TK selama ini loyalitas untuk band itu? Alasan, alasan. apa mau loyalitas dan ibaratnya bisa mengorbankan segalanya lah demi, ya. demi band ini? Kenapa saya masih di Superman is Dead dari dulu ya Dari awal ya, kalau cerita-cerita Apa namanya? Danto uh, Bangun Suka duka, ya Epicnya ya, Epicnya yaudah kita Kita adalah band yang paling rajin latihan uh. Jadi kita membentuk Superman is Dead ini latihannya tiap hari Sampai nginep dengan jeringnya yeah, Karena yeah, kamar yeah. jering dipakai Inget, Ingat, ingat, ingat kan? Ingat, ingat aku, Jadi ingat. latihannya tiap hari Setiap hari sekali latihan karena sampai kita tapi jelas sekali di situ tuh kita memang dibentuk chemistrynya yeah. chemistry gitu jadi uh, kita main kemana barman kemana barman ada aja ini tiap hari pokoknya latihan jadi di situ yang terbentuk jadi dari situ tuh hubungan kita bertiga tuh seperti udahlah ini memang memang ini apa namanya hmm. nah lama kelamaan terus visi sih misi ngeband kita hmm. memang awalnya itu yang mempererat kita kita memang kita ngeband pertama untuk menyenangkan diri kita sendiri ya kita sama-sama ya, sama, sama suka musik gitu. menyenangkan diri dan menyenangkan hati orang lain itu adalah bonus itu buat kita dulu kan setahu nya aku kamen di sana kan cuma nongkrong kan awalnya gitu kan saya dulu kan sebelum berbentuk superman jazz ya, Uh, ada teman saya temannya Jering di Undiknas ya. juga. Nih, woi, ada teman saya itu Pangro orangnya gitu. Ya. Ayo nanti kita main kekutel kan gitu. Ya, ya, ya. Nah, Mainlah saya saya temannya sama teman saya itu kekutel. Ya. Uh, pada saat itu yang sedang latihan di dalam kamar itu si Bobby Jering sama Ajus namanya. iya Ajus. Nah main, nah, nah, nah, nah, nah. udah saya orang saya mau ketemu sama ya. Jering kan, uh, udah ngobrol-ngobrol-ngobrol. Akhirnya Uh, ordernya oh, ketemana lah bukan untuk ngebet iya, ya nongkrong lah teman-teman penongkrong nongkrong having fun. Akhirnya uh, saya kan kuliah di sastra Inggris yeah. di Unud. Pada suatu ketika di sastra Inggris itu eh di sastra itu punya acara amplang. Iya iya iya. Punya kan, amplang yeah, yeah, yeah. sastra amplang. Nah di situ si Si Jering sama Bobi minta bantuan. Ayo kah masukin kak, Aku jadi manajernya mereka. <laughs> Namanya Gun, kan? iya, Super Nashville Pergan kan, Super Manager iya. kan. Pemain basnya adalah Si Lolot. Iya, iya. Eh, si Lolot main bas. Jadi saya urus dia main manggung di di kampus Unud, ya, iya, iya kampus. Iya. Jadi jadi LO aja jadinya. Nah, setelah itu lama-lama ternyata si lolot punya banyak band kan dia? Iya, banyak nah, dia. Bob, nah, di suatu acara musik dulu acara musiknya yang nonton itu-itu aja. Iya, karena kan komunitas kita gitu itu Segitu aja. Ya. Nah, pada saat itu ketemu lah saya sama sama uh, Bobi berapa? Hmm. Bobi. kamu main bass, main main bass bisa kan? Iya, bisa. Ayo main, main di band ini di superman supergang Ayo ah tiap hari lah kita lagi hmm. wae dicari sama Dan Mabruk kos tiap hari. Ya Mabruk. <laughs> Itu masa-masa lata kelam apa ya yeah. dibilang, dibilang gelap karena ada istri di sini jadi abu-abu. Abu-abu <laughs> ya. Yeah. Jangan terlalu gelap ya. Yeah. <laughs> uh, jadi ya begitulah jadi tiap hari makanya pada saat itu kita bikinlah momentum yang uh, sekitar bulan Agustus uh, tahun 95 gitu. Pada saat kita juga ada gerakan di, di kamp uh, di kampus Unut kan waktu hmm. itu zaman zaman mulai ada aktivis-aktivis itu itu gantilah namanya Superman East Iya yeah, yeah. jadi disitulah mulailah mulai titik mulai balik Kenapa saya masih Tahan ada lang -lang -lang di band, lang -lang -lang band ini? Lang -lang -lang. Ya. Karena itu karena ya. PC terus sudah lama ngeband ya, kan ya. sudah lama ngeband terus kimistri nya segala terus setiap Uh, gondok-gondokan di band udah sering, ya, udah, udah, biasa udah, itu sering itu. udah sering orang agak ada aja kita apa nah, gitu. Nah, betul sekali nah akhirnya kan kita mikir kenapa kita, kenapa kita bisa bertahan sampai sekarang dengan persolino yang sama nah. ya karena kita kembali lagi ke tujuan ke band kita ngapain kita ada selama ini di band, ya, band gitu loh ya, betul betul betul. buat ber itulah alasannya kenapa ya, apa sih, ya. loyalitas dasi. loyalitas itu udah lama loh gitu Nah, jika kah ada kesempatan dan ada yang nawarin. Kau udahlah kah? Ngapain lagi dia Said? Ini loh, kamu berapa sih dia Said? <laughs> ini aku bayar lebih besar, tapi kamu sendiri gimana? Kalo... Apa kamu mau meninggalkan saya ini? Aku sudah nyaman dia Said. Iya, betul. Sudah nyaman jadi ini uh, jika ada kesempatan Jika ada seperti itu, itu saya tetap kalau misalnya apa ini proyeknya gitu loh. gak nah, sendiri apalah terserah. Sendiri. Mungkin bikin proyek yang belum dilakukan orang, saya semangat. Tapi nggak boleh lagi ada di SID. <tuk> nggak, <gak> Saya udah nyaman di sini, jangan. Iya, iya, iya. Jangan. Udah kejawab ya, nah. berarti nggak mungkin itu. Walaupun... Tama, nanya ke Bobby Federer juga sama. <tuk> ya, seberapa besar pun yang dikasih, bukan masalah materi. Bukan materi, bukan. Iya, iya. Tetap, karena sudah, sudah nemu Nah, ritmonya di sini. Kalau... Arti bagi ekarok style rambut, oh ya kan nah, selalu apa? itu? Apa, ya? apa Apa apa apa? Style rambut? ya kan, apa sebuah itu... arti menjadi apa memang ikonik atau memang uh. gini Atau mau, biar gini, biar parlente lah gue nih. Nah. <laughs> kalau orang-orang bilang, ini mau kondangan apa mau ngeband gitu? <laughs> nah, Ayo kan? Kalau e, rambut buat saya itu seperti kalau di mobil, kita mau mobil itu bang. Iya. Kalau mobilnya yang kita coba ganti pelek sama ban, oh, masih lebih matching, uh, ya lebih matching. Jadi, buat saya itu sangat penting karena itu, karena orang itu aura kita bisa dilihat itu dari wajah. Hmm, oke, okay, oke, okay, nah, oke, okay, oke. Okay. Masa kaki duluan, dan rambut kan mahkota juga, mahkota. Iya, iya, mahkota. Iya, oke, oke, oke. Kalau arti sebuah tato, kan. Tato. Tato ah. buat saya itu adalah Saya baru bertato itu setelah saya kerja dan mempunyai Duit sendiri dari kerjaan Itu memang saya, saudara bertiga Bertiga saya eh, saya punya Punya seperti punya cita-cita nanti eh, Kalau kamu, stem, macam stempel lah Kalau hmm. saya sudah kerja, saya punya gaji sendiri Saya akan stempel Stample Itu cita-cita saya bertiga Jadi buat saya independensi. Berarti artis sebuah tattoo adalah sebuah independensi. Berekspresi dan membebaskan diri. Dan iya segalanya. dan member, ber, apa diri merdeka. Sih. Uh, merdeka dan enggak bukan merdeka merdeka kan merdeka kan bebas ya. Yeah. Berdiri sendirilah lah. Oke okay. mandiri dong berarti udah mandiri, mandiri. ya. Mandiri oke okay, okay. kemandirian jadi kalau udah kamu pakai tattoo jangan minta sama, minta sama orang tua. Oke okay. okay. kalau saya ya kalau oh. yang lain monggo. <laughs> Kah, disakiti, disakiti atau menyakiti? Disakiti atau menyakiti? Lebih baik saya menonton. Nah, pertanyaannya gitu. Disakiti atau menyakiti? Lebih baik saya disakiti. Ay melu, <tanya> karena dengan disakiti itu kita mental kita jadi terdidik. <tanya> Kalau kita menyakiti kita selalu jadi penyerangan. Ngopi bro, kopi. <laughs> dia, dia mulai agak-agak gimana ini nih? Oke, okay. berarti sakit hati bro, <laughs> lagu orang lah, lagu orang, lagu orang, lagu orang. Kalau orang, lago lago orang. Lago. memberi atau diberi, saya mau beri. Oh, Kalau masih ada ya, <laughs> ada, ada, keinginan ada, ada, keinginan atau mimpi yang belum tercapai sampai titik sekarang Keinginan sekarang, sopar sudah, keluarga udah, terus ya, udah kehidupan, udah keinginan yang belum tercapai. Koronanya hmm. mati, dong. Oh iya, semua itu sesuai Indonesia. Boleh dong, iya, boleh, boleh, boleh, Oke, boleh, boleh. Okay, boleh, boleh. <laughs> Ia, iya, ya. Nah, kalau apa bagi sosok ikan ini seorang ikan nih, apa arti sebuah cinta? Nah. Ih manis sih ini oh, looo hehehe rock nih ping rock nih, ping rock nih ping, bang. ping, ping ping, ping coba tanya omgit deski ya karena kami kemarin fotoan <laughs> dengan pasar pink jadi orang yang neo ya <laughs> ayo Kak aduh cinta buat saya itu sebenarnya ya bukan cinta sama sama lawan cinta saya cinta kan saja. universal universal, cinta itu ...mengerti kapan memberi dan kapan harus diberi. Wih, ngeri, Pak. <guluh> benar, <guluh> benar, benar, ah, benar. Ya, ya. Ini apa karena ada nyonya di sini, jadi ngomongnya oh, kayak gini? <guluh> saya sengaja bawa polisi sini. ya <guluh> saya nggak ngawur, gitu loh. Oke, oke, Ya, ya, ya. Jika ada kesempatan... ...dan ditawari, pindah ke planet lain, mau nggak? Kalau sekarang saya mau. <guluh> Tapi sendiri gak sama keluarga Kalau sendiri Ayo Bisa video call gak kan? <tapi> Bisa video call Bisa video call Bisa video call Bisa video call Bisa video call kita video call Bisa video call Bisa video call Bisa video call Bisa video call Bisa video call Bisa video call Bisa oke oke oke ini nih Bisa gampang call Bisa video gampang nih Yang gampang, gampang nih um. Arti dari seorang sahabat? Sahabat? Yeah. Bukan teman ya? Sahabat. Sahabat, ya. sahabat kadang bisa melebihi dari keluarga sendiri. Iya, betul sekali. Sendiri. Karena kita juga, uh, kita berpikir kadang-kadang teman, teman bukan anggota keluarga, hmm. menjadi keluarga kan gitu ya. Kalau sahabat buat saya adalah sahabat yang selalu ada saat kita up and down. Dan berani memberikan kritik kalau kita salah Woi, tepuk tangan dong Woi, tepuk oh, tangan, tangan dong ya, ya, ya, ya. iya iya iya daripada ngomong di belakang iya ini eh, kamu salah loh iya. kamu tuh salah itu ini itu yang bener itulah seorang sahabat sebenernya sahabat itu oke okay, next yes tempat atau suasana favorit bersama pasangan kasur <laughs> <laughs> sasah yeah, aja, sasah aja tujuannya juga kasur tujuannya juga kasur aku ada nggak perlu lipstick, nggak perlu ini yang penting aku perlu yeah. kamu no dress nakal nih, kan gitu eh lagi-lagi <laughs> <laughs> normal yeah. kan pasangan Lawan jenis, kalau iya, sama jenis berat <laughs> Perlu dipetanyakan <laughs> yeah. Oke, okay. Dika Seorang Icarot Terlahir kembali dan ter Terlahir kembali dan berinkarnasi Ingin menjadi? Saya ingin men Ingin menjadi orang yang Paling beruntung Seperti apa tuh? Ya orang beruntung aja itu orang beruntung itu kalau saya pikir-pikir orang paling kuat hmm. bisa dikalahkan sama orang yang lebih kuat hmm. kan gitu hmm. orang beruntung kan nggak apa-apa sama orang yang lebih beruntung ya? Ya, ya misalnya sekarang di jalan mau ketabrak nggak jadi beruntung kan ya, ya betul, betul saya ingin jadi orang beruntung wow oke oke oke oke oke simple dia. <laughs> kan? beda ya sama selamat ya S selamat kan selamat aja tapi kalau beruntung tapi kan, kan beruntung bamba... juga dia iya kan beruntung uh, untung dia selamat uh, untung dia untung dia selamat kan uh. untung jadi yeah. orang paling beruntung oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. itu the best tuh oke okay, oke okay. oke okay, oke okay, oke okay, okay. diterima diterima diterima, diterima ya. jadi apa memberan dan memberanin ini k ya ini kayaknya nggak perlu ditanya sama yang lain-lain nih boleh cari di podcast yang mana atas terserah. Uang belanja bulanan ke istri berapa? Aduh, <laughs> aduh, kalau kalau nominal sih nggak perlu dijawab karena iya. ini nolnya berapa? No, ah satu? Berarti <laughs> <laughs> dua. Oke, aja. enggak enggak kalau nolnya satu berarti belakangnya M apa t apa? Uh, apa... apa gitu kemarin saya ngasih... apa, ngas RB, belakangnya kemarin saya ngasih 13D itu udah... <laughs> turun ke bangsos <laughs> <Ui. laughs> <laughs> iya iya kok gue gak kecipratan 0, sekian persen <laughs> aja iya, lumayan iya oh, kan. berarti kita kurang beruntung bro iya iya iya iya kan? kita ya, kurang ya, beruntung itu iya iya iya iya iya iya ada gak? tempat atau negara impian yang ingin sekali dikunjungi bersama pasangan, ah. bukan sendiri ya bersama pasangan ya. ya. Karena saya di keluarga juga sama istri juga sering apa ya, Kadang-kadang menghayalkan uh. sebelum tidur lah biasanya. Wih kita ini bagus nih, hmm. ini bagus nih. Iya, tergantung apa yang kita lihat tontonan kita sih sebenarnya. <laughs> Kalau tontonnya Korea, pindu Tonton Korea, Korea, Korea. Nah, ke tapi ke Jepang. A ada satu tempat saya yang paling nyaman sekarang di Asia itu saya beberapa kali saya ke sana dan merasakan. Tapi kena -kena. kan udah pernah dikunjungi. Ini yang ingin dikunjungi. ingin dikunjungi. Uh, saya ingin ke banyak sih yang belum saya kunjungi soalnya ini kayaknya nyasik nih. Antartika. Uh, berat men, situ. Kuat emang. Huh? kuat emang. Karena ada glotik. Itu, <laughs> itu, itu yang hidup semua apa namanya, anjing laut ya gitu -gitu, Yang gitu-gitu tapi so far, selama ini saya suka ikan daerah salmon oh iya, daerah yang suka yang ada gunung, dingin, itu saya suka best iya, iya, ya. ya. emang enak sih kalau ya. ada gunung selalu enak gunungan lebih dingin kalau panas, pantai udah biasa iya, <laughs> bali ya iya, iya, iya, iya oke, oke <laughs> Wih, banyak nih Kak, banyak iya, banyak Laku, nih Kak, berarti iya, cocok nih. Permainan masa kecil favorit, permainan masa kecil olahraga apa, permainan, permainan masa kecil favorit. Dekocak, apa itu? Apa ya dekocak ya? Wayang-wayangan dulu, ih, hmm. dalang, jadi dalang gitu, indah, ada, wah, apa ya? Ah, umur 40 tau tahulah, aku loh. Oh, itu Belum, lho, belum 14 memang. Uh. <laughs> 420 lagi. <laughs> itu ada rakotnya. Sali Gendong tuh. Ya. Yeah. Sali Gendong? Sali Gendong tuh pecahan keramik tuh loh. Apa yang dilempar gitu? Ya dilempar Aaaaaaah. Oh. Gitu. Banyak saya. Udah karena saya orang. Orang yang gak terlalu tua lah ya. Yeah. Ini. Permainan-permainan itu <laughs> pasti saya lakukan. benar rakyat tuh. <laughs> yeah. Bola kasti gitu, gitu gitu film fiksi favorit fiksi favorit fiksi ya ya film fiksi favorit saya uh, selama apalagi selama pandemik ini kan saya lebih banyak menonton seri hmm. net fucking flicks ya ya Jadi situ bukan mola mola, mola nggak mola mola Enggak paling Disney channel kayak yeah. itu sama beberapa yang saya hmm. ini Film, saya suka film fiksi yang uh, investigasi gitu, apa, berpikir oh, kayak ini taktikal gitu the Money Heist, detektif Conan nggak saya? Lebih <laughs> kaya, ke perampokan yang direncanakan dengan lain Scooby Doo Ya salah satunya Money Heist, oh, oh, ya, ya, ada ya. yang kalau di Netflix tuh Lupin itu saya suka cepat dikit jawabnya bisa gak? tak sak tak sak bisa, gak? bisa. ya oke okay ya satu <tuk> dua tiga oke okay. super hero favorit batalkah negara favorit jepang eh, Ini kir dia loh oh, dia cocok nongol mobil lo berdua mobil juga jepang lo iya jepang walaupun ah. saya baru pernah ke sana tapi saya nah, udah ya, sekarang masa Water, Banyak teman juga, Nanti, nanti aku nanti. tanya Mas Boy. Kalau bertiganya cocok di Jepang, mungkin kita pindahin ya, paling suka kerobokan, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Duck. iya, iya, iya, iya, iya, iya, malam yang mengguncang malam. <laughs> ya ya ya ya ya. Songwriter favorit? Songwriter, uh, saya suka, kalau dari lirik saya suka Chris Janya, Chris, Aha, Cheney, Chris Cheney. Si, apa di Living End. Yeah, The Living End. Sama kalau yang lebih lebih nyentuh-nyentuh saya suka Chris Ru di Ataris. Di Ataris. Ataris. Itu liriknya bagus banget. Nyentuh. Okay. Gitu. Okay. Kalau Berlijen si, si apa namanya? Kalau alias Tima liriknya? Greg Graffin <laughs> Saya nggak ngerti bahasa Indonesia, I'm sorry <laughs> <laughs> Nonton, si Jering nonton Naskleng sih kagak gitu Udah, gue hampir, hampir Sutradara favorit? Sutradara... Siapa ya? Stephen King gak ya. Oh, Stephen King. Stephen King saya suka. The Best itu. Iya, saya bro. suka horor gitu. Kalau Indonesia, kalau Indonesia Aduh, sekarang bagus-bagus sekali loh. Saya udah tergeser itu dulu saya punya kayak Karin grup Nugroho gitu. Yeah. Ya. Kan masih yang yang lama-lama. Sekarang ini kemarin saya nonton film Indonesia yang episode bagus sekali. Dia orang-orang baru gitu. Anak-anak zaman sekarang? Ya anak-anak zaman sekarang. Ada, nggak hafal saya dapat nama Kalau sahabat kita sendiri nggak favorit ya? Yang mana? Ini, Jagir? Bukan Eric e. St. Hmm. Eric E.S.T. itu stradara <laughs> Saya belum pernah main peleng lah dia Oke, Oke, oke, oke Binatang favorit? Boleh saya memilih ikan hmm. Ikan apa nih? Nggak, ikan, ikan saya suka arwana, kayak gitu Tapi cocok cocok berdua lo kamu udah pernah nonton bobi gini gak di podcast? belum, belum nah, jawabannya sama ikan kan? iya ikan karena ikan itu buat orang yang malas punya peliharaan <laughs> gak dikasih makan tetap hidup jangan pelihara burung iya iya pelihara hmm. burung sendiri susah? iya <laughs> dikasih makan biji, gak makan bingung oke oke oke fashion favorit? Passion favorit, saya uh, Kalau di band saya suka stylenya Gitarisnya EFI, yang pajak ya. nah, Itu slick gitu ya, ya. Terus uh, kan, Yang pokoknya yang slick-slick saya suka Yang glowing tuh? Yang, yang glowing, yang uh, Flamboyan <laughs> Oh iya iya, oke oke oke Kenaran favorit? kendaraan atau otomotif? motor motor motor, okay. motor iya dia orang eh, mana -mana. ya karena ya biar e, robos lampu merahnya biar cepetan gitu loh kalau <laughs> mobil kan <laughs> lama robosnya hobi favorit selain musik mancing <laughs> ah, iya iya percuma nih jawaban ini udah gue udah kejawab bener gue <laughs> juga udah tahu itu kalau buku favorit Hah? buku buku favorit saya kalau buku, saya suka sesuatu yang berbau dengan Misalnya ini, kenapa namanya, anggaplah yeah. Kentucky Kenapa hmm. namanya McDonald, kenapa oh, namanya Lace Buku sejarah itu bu buku Lebih se ke sejarah brand-brand yang saya yeah, tahu gitu, ya. gitu. Kalau ada, menuju ke sana, saya senang bacanya Karena okay. lebih saya lebih suka praktikal soalnya Oke, okay. next figur atau toko favorit? Tokoh favorit di mana nih yang figur atau tokoh favorit di luar dan di dalam negeri. Kalau dalam negeri saya suka Iwan Fals. Oke. Okay. Kalau luar negeri banyak sih. Sebenernya. Salah satu? Salah. Benar sembilan. Hah? Benar sembilan. Benar sembilan. Uh, saya terlalu banyak ngambil role model tapi saya enak ngambil satu-satu. Oke oke. Lewatin aja lah. Lewatin, lewatin. Okay, lewatin. Kalau gitu. Warna favorit? Black Wah hitam sama Black ya Black and yellow Oh ini Tapi nih. contoh iya, nah. ini, iya, ini dah nah. Mereferensikan yeah. Diamond Ride Iya yeah. Kenapa namanya Diamond Ride? Ah oh, Diamond Ride itu uh, Diamond is yeah. forever lah, ya. Licin gitu yeah. ya Licin, yeah. alu, smooth yeah. Ride adalah Batu paling mulia? Iya itu dah jadi forever Ride oh, gitu. oke okay. Next, tempat atau suasana favorit, launch, oh, saya suka. Hmm. Banyak nih kejawab nih, wih, Budi padat-padat, begitu <laughs> nonton, bener nggak nih? Bener nggak nih, masih gitu nggak? Saya sih yang chill, saya suka. Yeah. Chill, launch itu saya suka. Berarti yang agak-agak semi-semi antara tempat transisi outdoor adek. dan indoor, ah, <laughs> itu saya suka. Iya, iya, iya, iya. <laughs> Kalau kuliner favorit babekuleh, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <yuk> lawar saya suka. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Aktor favorit? Aktor saya suka Kenory. Dalam negeri? A dalam negeri nggak banyak nonton film Indonesia sih saya. I can't speak Indonesian. Woshoske, sen sen banget. Banyak sih yang abby aktor aktor baru tuh di. Lo <laughs> aktifnya? aktris itu perempuan. Oh, yang perempuan saya Kristen Hakim. Kalau kalau Indonesia, kalau luar? Kalau luar. Uh, aduh, aduh. Saya malu sama istri saya. Kamu <tuk> yang cantik-cantik itu. -cantik? <tuk> Korea sih. <tuk> oh. <tuk> <tuk> ya udah lupakanlah. <tuk> lupakanlah. Iya. <tuk> Film favorit. Film movies. Iya. Genre-nya maksudnya? Genre-nya Genre film favorit apa? Saya suka yang.. Film? Yang berpikir? Yang berpikir Dan oh. twist, uh, twist Twisted ya. Ah, oke okay. Nah pada saatnya, pada saat sudah Karena itu nggak perlu ditonton dua kali, kayak film gitu Kita yang menebak kan? Nah pada saat nebak, pada saat terakhir Tebakannya kita dijawab mm. Itu kalau yang open ending, okelah okay kita nonton lagi kan Iya. Ya. Olahraga favorit? Olahraga. Olahraga. Saya dulu pemain basket. Tapi apakah itu favorit? Ah, berhenti main basket. Berhenti. Ya, bukan favorit. Olahraga pancing boleh kan? Iya. Boleh. Boleh. <laughs> selain selain main tenggurangan. Enggak ada ya? sepeda Oh, sepeda main tetap. Jalan. Ya, saya hiking sih. Oh. hiking saya suka. Kalau high, high queen gak mau. High queen terlalu tinggi dia. <laughs> karena saya tingginya 170 kurang. Kalau <laughs> <laughs> kalau Olahragawan atau olah, olahragawati favorit? Siapa? Aduh! <laughs> Muhammad Ali ya? Iya, bener. Iya, eh, Muhammad Ali juga. Kalo ya? yang olahragawatinya? Uh, Steffi Drop. Oh, uh, <laughs> tenis. Uh, Ini kayaknya yang ada di otaknya dia aja dijawab. Dia dia sembarangan aja. Nah, namanya, iya, namanya orang <laughs> baru, Kak. Eh, ya halo. Itu? <laughs> itu? masuk? Ini apa? Makanannya, oh, udah, makanannya udah selesai. masuk, masuk. Hehehe, favorit, kan? Band luar saya suka uh, EFI, Rencin. Oke, okay. kalau band Indonesia favorit, band Indonesia favorit, Superman is dead. <tuk> ada yang masih ya? Aduh, keluar oh. <tuk> <tuk> banyak band Indonesia juga. band Bali favorit saya suka di Oh, uh, band Bali, Band Bali Band berbah, BABA, eh, BAN BABA, eh, BAN bukan Bayu Kawi, lagunya itu aja hahaha <girly> <girly> widih Widiana widih the best ya. dia punya apa, kalau saya kan kenal memang kenal dia <girly> okay, punya ya. karakter yang bagus wih, beli Widih waduh uh, bro Iya, iya iya iya wih banyak nih udah dijawab mereka ya banyak ya kalau yang ditanya dah, saya <girly> memang udah <girly> ini <girly> berarti bukan favorit ya dia tuh lain ini band ya iya kan band <girly> kan bener Ben tadi pertanyaan aku iya. Ben Ibu Diana juga pakai Ben ya <laughs> Ibu Diana <laughs> <Widiana>, Ben <laughs> Nah Yes prestasi yang paling dibanggakan apa Bang? prestasi hmm. Kalau prestasi, maksudnya prestasi juara juaraan gitu. Enggak apa-apa prestasi itu bisa mencakup. Oh, ini aku buat prestasi, aku bisa begini loh, aku bisa begini loh, aku bisa mendapatkan ini. Pokoknya itu sesuatu, sesuatu yang, membuat, yang membuat prestasi diri Masa gitu. Aja. Menang togel. <laughs> <laughs> itu prestasi, <laughs> prestasi. <Mendepak 4 laughs> angka itu. Bener -bener. Pernah, dapat? Eih, jangan. jangan. Jangan Puh. nanti pada minta minta bajian nanti. Kita oh, tuh. Halo, Aduh, aduh ampun ampun ampun. Semua udah kah? Udah udah udah udah udah, <tuh. <tuh. <tuh> udah udah. Udah udah udah udah udah. Oke. Okay. Berarti sebelum inilah kah? Kasihlah sesuatu untuk para generasi kita, kak. Uh, sebuah motivasi buat mereka dari sosok seorang ekorok. Motivasi ya? Yeah. Uh, bukan anjuran ya? Bukan yeah. himbauan. Motivasi. Motivasi. Pokoknya kalau saya sendiri nggak uh, terlalu luas sebenarnya. Hmm. Tetap aja lakuin apa yang kamu suka. Karena di situ kamu belum tentu tahu apa yang akan terjadi di depan tetap lakuin yang kamu suka dan master ini gitu loh. Hmm. kalau kamu suka band, mastering di situ iya, betul dan betul. Uh, kalau kamu sudah punya band, jangan bubar kalau kamu bubar, kamu nggak punya band Wih, iya dong, pasti dong iya, <laughs> <laughs> <laughs> aku baru mau aku tersinggung, makanya aku bubar <laughs> tapi enggak lah, emang itu udah jalannya tetap lakuin, misalnya kalau sudah suka, jalanin terus Wih gawe. keren keren keren keren, keren. Oh, keren. <laughs> dia keren sekali. Hai ini dari bertiga nih. Ya. S ya. Oke. Okay. Menurut Eka siapa yang paling jaim Hai Jaim. Jaim dalam ukuran tuh kita karena manusia itu dibekali jangan bela diri lo enggak aku... <Terti> tapi kakinya gitu enggak <tari> kalau aku berpikir gimana cara menyelamatkan rumah saya <tari> kalau jaim sih sebenarnya kita ada di sesuatu enggak kenal maka tak sayang gitu misalnya oke okay. ya jaim itu perlu kalau kita terlalu epeh juga jelek kan mm. gitu ya sebenarnya biasa aja seimbang sih kita ketiga okay. jaimnya ada Epehnya ada, ada. Gitu. Ya. Kalau yang paling galak, menurut Eka, ada, oh, Yang straight, kalah. yang straight, yang paling seperti bertiga orangnya galak, galak loh. Ya, pasti ada satu yang paling lebih straight ya, lebih straight. Jering galak di ini. Si Bobi juga galak. Iya sih. Saya juga galak kadang. Hmm. Kalau ada sesuatu, jadi kita memang dipertemukan sama tiga tiga tiga, ya, tiga elemen ini ya. galak ada lemuhnya juga ada nah, gitu. Kalau yang paling cerewet, paling cerewet. <laughs> nah, kalau ya, saya cerewet soal hotel. Ya. Si Bobi cerewet so soal Dia main soal aman soal. terus <laughs> Karena kita bertiga <laughs> kayak <yang itu> susah, <laughs> susah ya, ya, sekali ya, ya, ngomongin. Iya, iya. Kata dan ntar ada gini. katanya cere enggak cerewet di sini. Kok dia cerewet? Ah, ah Komplain, ya, ya. kan. Mending ngomongin seimbang-seimbang aja. Kalau yang paling baik hati? Saya. Ah, <laughs> <laughs> Iya iya. <laughs> iya, iya. Wah, wah, iya. dan, dan ibu. <laughs> Kalau yang paling selalu ingin perfect? Perfeksionis itu saya nggak orangnya bukan perfeksionis. Saya. Jadi saya lebih ke desa Kalapater gitu. Iya. Yeah. Kalau memang harusnya seperti ini harus menerima kekurangan. Perfeksionis sih selama dua, 20 tahun lebih itu sebenarnya udah keisi sih. kita. Jadi nggak ada yang semua saling mengisi ya semangis. Menurut, menurut Eka dari bertiga nih yang yang selalu ingin perfeksionis sama. Ya misal, misalnya di suatu sisi saya perlu, kan kebutuhan itu hmm. uh, di suatu lagu udah jadi nih hmm. ini kayaknya ini kurang deh. Hmm. Ini nggak ngepas. Jadi kan saya yeah. kalau sering ini kayaknya ini udah, udah, udah ada waktu untuk ngetik. udah, kan gitu. Udah Mul bisa. Mulai dari lagu, mulai nah, dari, ya. ini, mulai, mulai dari Video karena apa. kita bertiga ini adalah yang apa ya bukan ngajumang sendiri ya yeah. kita ini sangat seni mengatur ego yeah, oke okay, okay. karena semuanya keras semuanya ini gitu jawaban bisa diterima diterima ya, ya? diterima oh. <laughs> <laughs> kalau yang paling jahil paling jahil yeah. Bobby iya sih emang <laughs> sialan banget <laughs> Bobby itu jahil <laughs> dia emang jahil sih dia kalau yang paling sering telat, Mas Boy. <laughs> <laughs> saya juga telat kadang-kadang. Iya <laughs> <laughs> iya. Ya, kalau yang paling cepat ngambek apa baperan siapa? Baperan. Nah, kan itu karakter itu, i, itu dah kita bukti jangan susah. Kalau saya kalau saya, saya bilang nggak baperan, <laughs> saya juga pernah baperan. Yeah. Gitu. Tapi yang paling cepet ngambak lah. enggak sih? enggak, Menurut aku sih bertiganya sama sih. Itu udah. Karena lihat satu sisi ini ah gitu ngambek, oh kamu baper gitu. Kalau yang paling perhatian ke teman-temannya dari bertiga siapa? Kita enggak ada yang perhatian sama kata itu. Ya, selama kurun waktu cobalah kita berteman selama 20 tahun dalam suatu proyek itu tuh itu sepertinya kita Didik, pak Di situ gimana kita care, Gimana care Jadi, pada saatnya kita, itu bukan teman, gitu Itu udah kayak sibling. Gitu. Ya. Oke, jawabannya diterima, diterima. Nah, oke okay. Kalau dari bertiga, yang paling sering PP TP siapa? Tebar pesona, tebar pesona. Saya udah keluar udah tahu. Saya dapat paling Ayo, oke, oke, kalau panggungnya di bawah, iya jiwa tp ada, kalau kita di atas bertiga, semua tp itu iya, tapi paling merasa, ya. Ya aku ngalah paling cool memang kalau Bobby kan selalu, paling cool dia, kayak merasa cool, apalagi mas Boy ooooh, iya, iya, iya, iya, iya, dalam artinya, gue betot loh iya, oke, oke, oke, oke, Aduh, udah ada semua, udah kak, udah, udah, cuma um, kita kayaknya juga udah, udah cukup ya, udah banyak ya juga ya. Sebelum berpisah kak, um, kasihlah sesuatu. Apa? Harapan Duit? Harapan untuk negeri kita ini. Dari, bukan mungkin bukan harapan Aduh. atau ke, uh, apa ya istilahnya? sesuatu untuk negeri yang ini. perlu diperbaiki di masa hmm. pandemik saya punya ada sesuatu. boleh Sampai. boleh. jadi kayak modelnya dari Kani. Kehinaan saya ya. Iya kan Kani mau tidak mau Kani seorang public figure, ah. banyak nah. followersnya juga yang mengikuti. jadi omongan Kani uh, paling tidak bisa untuk gimana lah. Untuk negeri ini kah? Sebenarnya saya mau mengajak, apalagi pandemi ini biar berakhir, nah negara kita sembuh. Iya. Yeah. Itu sebenarnya, mari kita. Ini kan COVID 17,3 <tik> COVID. <tik> Itu kenapa nggak kita jangan terlalu kita nge-share teman-teman, misalnya di situ ada apa-apa-apa, janganlah kita share ke masyarakat ketakutan yang berlebihan. Hmm. Karena kebanyakan penyakit ini sudah bisa disembuhkan. Iya, iya, iya. Dan yang sembuh ini mencari obatnya itu, mencari semua pengetahuan, mencari semua semua sumber itu, nyari sendiri. Ya, ya. Bukan yang di-share oleh negara kita. Ya. Seperti obat, vitamin, mm -hmm. atau semangat-semangat tinggi. Itu yang jarang di-share. Jadi yang yang mengembalikan imun ya. ini karena yang kita lihat sekarang kenapa yang nge-share data korban ini, ini, ini, yeah. ini, coba kita share, kita ubah sekarang gimana nggak imunnya tinggi oke, okay. sekarang hari ini kita sudah uh, yang berhasil sembuh adalah 18.000 orang yaitu dengan cara seperti ini, seperti ini hmm. gimana yeah, Bener oh, gak? iya lebih, oh berarti aku masih ada kesempatan kesempatan yeah. nah, mental, nah, Kalau mental, saya mental. terutama mental nih. karena mental. penyakit ini bukan menyerang pernapasan blablabla, bla, ini juga menyerang mental iya betul, betul banyak kejadian mentalnya tidak kuat kena bully kena stress drop. drop imun turun ya arus desolasi iya benar kalau saya itu tapi saya udah punya kan? penyakit bawaan ya mm -hmm. kan penyakit comorbid ya iya. karena banyak kejadian juga bukan teman aja oh, bukan Orang jauh, teman-teman saya dekat juga ada yang punya comorbid meninggal, ada gitu Dia banyak, aku juga ada Bukan saya nggak percaya sama COVID, nggak Saya percaya kan? Tapi marilah kita share sesuatu yang bisa menyembuhkan Misalnya ada obat seperti ini, mari kita Ada yang berhasil sembuh dari gini, di-share ini, di -share. ini yeah. loh pakai obat ini, yeah. pakai vitamin ini Berarti uh, lebih menginfokan ke yang positif Iya betul, gimana cara betul. menyembuhkan cepat Jadi pada saat dia kena, ini seperti Main lotre aja, kita dapat lotre gitu Iya, iya, ya. kita dapat lotre, dapat giliran, dan kita udah tahu Prevent it oh, menurut kemarin itu ada teman pakai vitamin E, hmm. vitamin C, vitamin hmm. D, pakai obat ini untuk meng ya, nah, ya, Kenapa gak ada seperti itu? Kalau ada seperti itu, cepat loh, berarti ya. kesimpulannya sosok Ekarop ingin supaya negeri ini berikan info informasi yang positif, ya. yang dimana masyarakatnya bisa lebih mengerti dan paham akan Penyakit virus ini ya bisa bisa sama kayak kita sakit kepala yeah, yeah, yeah, yeah. obat sakit kepala yeah. ada anggaplah mungkin, mungkin secara ini yeah. juga apa secara natural lah secara so, natural mungkin dari mungkin dari bisa sebuah jamu atau yeah, herbal Herbal. kalau misalnya kita ngomong ngomongin merek ya aduh sakit kepala minum panadol. Hmm. tenang kan ya yeah. sekarang aduh covid minum air. iya hmm. ah, yeah, iya yeah kan masyarakatnya itu nggak ada obatnya kan agak gitu. Agak, agak. Lebih lebih. Lebih ya. Yakin. Itu, dan itu kayaknya yakin. aku yakin sih kalau emang bisa begitu dengan informasi yang positif, semua masyarakat edukasinya juga dapat, ekonomi otomatis bisa kembali. Masyarakatnya pede gitu. Iya, ekonomi pun juga kembali bangkit dan berdiri. kapan kita kena, kapan kita nggak kena gitu Ya, ya seperti ya. itulah kejadiannya. Terima kasih. Terima kasih, semoga bisa berguna. Semoga sehat selalu bersama keluarga, yang segala sesuatunya yang diimpikan, dicita-citakan, semoga semua tercapai, sukses dan selalu tetap. Amin. Amin. Yang pasti kita kangen-kangen semua. Semua Bomberman dan Bomberti tetap berkarya. Apa ingin ingin eh, kan tetap berkarya? Maksudnya. Ya. Waktunya. Sebelum saya pindah? Eh sebelum saya pindah, sebelum saya pergi okay. meninggalkan, eh, mening jangan, oh, oh, jangan, bangun. Bangun. jangan jangan jangan maksud meninggalkan sini jangan meninggalkan dunia. Ini ada sebuah bingkisan yang yang okay. mungkin tidak menarik. <laughs> <laughs> Tapi bingkisan ini hanya hanya di bom ini kita punya bingkisan ini ini aja. Besok sih aku minta sama boneka panda sih. <laughs> Tapi nggak mungkin kan jadinya. Panda kalau jadi bukan bukan jagir lagi. Pagir namanya. <laughs> <Pagir. laughs> ini, Kak. Oke, okay, terima sebuah kasih. Kopi yang memang rencananya mau dipublish Oh. secara global secara uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. umum semoga bisa diterima dan semoga Siap. menikmati suka kopi nggak saya kopi banget ya kopi man nih uh, dulu saya ngapa kopi pastel saya tapi sekarang mau minum susu aja biar agak putihan <laughs> Glowing gitu loh karena kalau hitam bikin hitam <laughs> tapi kan hitam hitam manis uh. hitam dicari orang uh. uh. uh. uh. oke okay dah semua terima kasih Buat Ekarok, dan kita tutup. Lalu, dua besek. Wow. Wow.